USD CHF berpotensi dalam tekanan bearish. Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan USD CHF terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Waspadai. Jika pergerakan USD CHF tertahan di sekitar area kritis pada 0.917980.91874 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD CHF kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.91589 sebaliknya waspadai jika harga USD CHF terus bergerak ke atas dan menembus level 0,91874 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,91996. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212983101.